Baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain dari nama Muhammad, berjumpa lagi dengan kami di sini dalam kolam jaya. Semoga kita semua tetap dalam nimban rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada siidar dari klien Katanya ini uh, overheat atau panas berlebih sehingga korbannya adalah film apa platnya ini putus teman-teman. Dua-duanya putus. Oke, okay. ini yang baru. Sebagai cadangannya, kami buka dulu. Lihat, itu panjangnya sudah tidak sama karena memang putus, teman-teman. Seperti itu, oke. Okay. Uh, ini selektor untuk timingnya atau timernya, oke. Okay. Kami akan buka, ya. Kami akan buka bagian atasnya. Kami akan tes, ya, akan tes. Uh, apa silernya ini masih hidup apa tidak seperti itu oke okay. nah ini sebagai uji coba kami tidak menggunakan yang baru tapi membuka uh, plat yang lama ya sekunnya ini kami buka kami akan gantikan kepada yang patah ya yang sebelahnya maksudnya oke okay. setelah ini kami akan pasang dan akan uji coba oke okay. pertama-tama nyoba pakai itu pakai uh, kain anti panasnya ya yeah. agak susah sih ya yeah. pelan-pelan saja memang agak susah oke okay. Ini uji coba uh, apa? Limit suite nya limit suite nya oke. Okay. Tes lagi, oke. Okay. Oke okay, teman-teman, baru setelah ini kami putuskan untuk membuka bagian bawahnya. Ini bagian atasnya kami buka dulu. Oke, okay. oke okay, ya, limit suite nya dan ininya bagian bawahnya kami buka dan akan kami bersihkan seperti itu oke nah itu trafonya sudah kelihatan ini trafo 4 pin atau 4 kaki kami bersihkan dulu ternyata sedikit kotor ya oke kami akan tes kami pasang begitu saja. Tes ya. Ya. Itu tadi. Menyala. Oke. Kami akan naikkan uh, selektornya. Oke. nyala juga. Oke. Suhunya nggak terlalu panas. Kami naikkan jadi setengah. Oke. Menyala itu. Dan tidak putus. Ternyata memang. Ada beberapa bagian yang kotor tadi, dan ini kondisi tidak menyentuh, ya. Tidak menyentuh bodinya. Oke, okay. kami akan bersihkan, akan kuatkan. Ya, bagian skrup-skrupnya, uh, kami akan cek bagian kontrolnya, bagian selektornya. Ya, barangkali ada sesuatu yang uh, putus atau apa begitu. Oke. Okay. Ya. Uh, wujudnya seperti ini, teman-teman. Kami buka dulu. Ya. juga kami buka. Oke, tampilannya seperti ini dan komponen-komponennya seperti apa aja. Teman-teman bisa uh, melihatnya itu dari sebelah kiri bahwa ada dioda zener 27 volt. Dioda biasa Teman-teman bisa baca sendiri ya Sampai yang paling kanan itu potensiometer 200K Oke Kemudian Sisanya ada elko Dioda zener dan transistor Oke Ada relay juga itu ya teman-teman ya Wujudnya seperti ini dan tidak ada yang putus aman aman saja itu trafonya itu limit suite nya oke, okay, sudah kami kuatkan, ada yang longgar sedikit, bahkan sudah kami bersihkan. E, ada yang perlu teman-teman perhatikan juga, ya, ini yang kami lingkari, nah, itu eh isolatornya, kain isolatornya, ya, itu e, ada tidak nyampe begitu. Jadi kalau ditekan nanti pelatnya itu akan nyentuh ke bodinya. Mungkin ini salah satu yang membuat... Siller ini putus terus seperti itu. Ini kami sudah tambahkan kain isolatornya ya. Seperti itu teman-teman. Oke saatnya uji coba teman-teman. Kami pakai uh, nilai selektor yang paling rendah dulu. Apakah putus atau bagaimana? oh tangan saya menghalangi <laughs> oke okay. ya naikkan sedikit lagi lagi-lagi tangan saya menghalangi mohon maaf teman-teman ini kalau bukan min profesional oke okay. coba lagi naikkan lagi uh, ini walaupun dalam kondisi seperti ini selektornya jika ini uh, digunakan terus menerus maka Panasnya bisa berlebih teman-teman Jika apa Menggunakannya secara Konstan seperti itu waktunya Jadi ketika sudah cukup lama menggunakan ini Teman-teman bisa menurunkan selektornya Nah ini tujuannya saya bolak-balik begini Adalah untuk menambah panasnya seperti itu Karena panas kan tidak langsung uh, Pergi atau tidak langsung hilang dari pelat itunya ya Dari pelat Pemanasnya itu Oke okay. Oke okay, lumayan Ini kami akan coba ke yang selektor paling tinggi Yang ini Yang merah Ya yeah. Kita coba dulu Ya yeah. Ke yang merah agak lama ya Oke okay. Lumayan Kemudian coba lagi Ke yang paling Tinggi ya. tujuannya juga ngecek apakah ini akan putus atau tidak. Oke, okay. ternyata aman, tidak putus, teman-teman, dan kualitasnya juga bagus. Ya, kualitasnya bagus, kuat, dan ya, itu untuk saya, kekuatan penuh. <laughs> Oke, okay. eh, mengenai komponen-komponennya. Akan kami tampilkan, teman-teman bisa screenshot ya, ini ya, bisa screenshot teman-teman. Yang pertama itu ada resistor 10K, 1W, e, 2 kali, kemudian ada resistor 22K, 4 watt 1 kali 1. Sampai yang paling bawah itu, teman-teman ya, bisa baca sendiri. Trafo dalam kurung, saya kasih induksi, walaupun e, prinsip semua trafo biasanya teknik induksi, 4 pin. Nah ini khusus sealer maksud kami ya seperti itu ya, ya. oke teman-teman bisa screenshot oke ya seperti itu teman-teman kemudian gambar rangkaiannya seperti ini teman-teman Mana? ya ini mohon maaf gambar rangkaiannya jika kurang bagus ini saya gambar manual bukan menggunakan software Uh, Skematik PCB seperti itu oke, okay, teman-teman bisa screenshot, bisa mempelajari, atau kalau nggak mau yang dari kami ini bisa mencari di internet sendiri, teman-teman. Oke, okay, ini kami persembahkan spesial buat uh, rekan-rekan alkoholam jaya yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih yang sudah like, terima kasih yang... Uh, selalu mendukung channel ini, dan mensernya kami ucapkan juga terima kasih. Oke, okay, teman-teman, ya. Demikian uh, ulasan atau uh, nyervis uh, siler ini. Apabila ada salah kata dan tinggalkan, memakmahi sebesar-besarnya. Bila wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.